Hai, hai, hai, sahabat hai, kembali lagi bersama saya di channel hai, Arrival hai, Jawa Timur. Oke, kali ini saya akan tes power dari senapan dengan OD atau diameter hai, dan di sini saya sudah menyiapkan tiga senapan di kiri saya dan juga di kanan saya. Yang pertama ini saya akan menguji coba yaitu senapan subfusion dengan eh, subfusion dengan ukuran 25-2565 dengan popor Magnum hitam chrome. Oke, langsung saja kita coba test powernya. Dan di sini saya akan menggunakan minimal pompa yaitu sebanyak tujuh kali pompa dengan sasaran tembak yaitu e, kaleng cat empat lima enam tujuh dan disini e, saya sudut e, menembak saya yaitu sebesar 10 derajat dengan jarak kurang lebih 10 hingga 15 Meter oke, langsung saja. Satu, dua, nah, tidak sabar. Oke, langsung saja kita lanjut untuk ee, uji coba yang kedua. Di Disini saya sudah menyiapkan gejluk dari Fusion dengan ukuran 25 2540 dengan popor AK 47 lipat hijau hitam plus manometer. Oke, langsung saja. Saya akan menggunakan satu kali tarikan dengan sasaran tembak yaitu berupa kayu triplek masih di sudut 10 derajat ya oke, satu, dua nah, sampai benar untuk tes power dari senapan gedulg dp fusion 2540 dengan popor AK47 lipat hijau hitam plus manometer oke, sekarang kita lanjut untuk senapan yang terakhir nah ini senapan yang terakhir ini yaitu senapan e, PCP Fusion double tabung dengan ukuran 2560 gamo hitam plus manometer oke langsung saja eh ada ketambahan magazin ya ternyata benar-benar oke langsung saja saya akan uji coba menggunakan satu kali tarikan dengan sasran tembak e, Papan kayu Entah itu kayu apa Saya juga nggak tahu Untuk ketebalannya mungkin sekitar 2-3 mili Kayu Papan kayunya Oke langsung saja Bukan saya tembak Oke 1 2 3 Jadi seperti itu sahabat Bidlur untuk tes uji coba uji power dari senapan angin PCP Fusion double tabung dengan ukuran 2560 dengan popper gamo hitam magazine plus manometer. Oke sahabat Bidlur mungkin itu saja untuk ulasan kali ini. Jangan lupa untuk sahabat Bidlur yang ada di rumah untuk selalu klik like, comment, share dan subscribe channel Jaya Airball. Oke Sekian dari saya, saya mohon undur diri, terima kasih, dan salam bediler.